Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Ananda Soleh rumah Kumaha Darma tepang sarang benda Nina Okosna orang diajar bahasa Sunda satu acara di kawitan, orang mau sela bacaan bahasa salahsa yuk Bismillahirrahmanirrahim. pengajaran bahasa Senda kangke dinten Ayeak orang mawanoh Ke diri nyaliha sarang bagian awak kanu ayah dina diri orang baru dah, sekarang tuh hartosna ngewanohkin diri ngewanohkin diri hartosna ngenahkin diri nyata contoh tepang kun wasta abdi nina Kristina syahidah wasta hartosna nani yuswa abdi 28 tahun yuswa hartosna umur Rorompok Adi di Kampung Nagrak Rorompok Hartosna Bumi Adi ngawulang di SDIT Bina Insan Purani Nah Barudak, Tiasa tengah manahkan diri sapertos anu dicontohkan ku bunda Tiasanya, gampil kan? Pinter! Anu salah jeng Bunda badai nembangkan pepuh Anu nganaan babagan awak kurang Regap kenyak Iya namina pangamu Nu iya namina danis Kanggo ninggal Iya soca Kanggo nguping Iya cepil Nu iya namina ta'ar Sisina ayam palipis Tah baru dah biasa teman kentadi separuh bunda orang teman kentida sarangannya ia namina panganggung nu ia namina damis kanggo ninggal ia soca kanggo nguping ia cepil ia namina taar sisina ayah palipis pinter alhamdulillah Sakit ayah pahintan pengajaran bahasa Sunda kange dinta ayah nak orang, terus tiasha ngawonoh kendiri ngalira. Sarang mengal bagian awak um ayah dina diri orang. Insya Allah tepang dari sarang benan dina pengajaran salah jenah nyeta cara ngarawat diri orang. Sakit tuh ayah pahintan anu tiasa kapi hatur orang tutup kesarangan kubacaan hamdalah. alamin.